Yo Sobat Bidolor kembali lagi dengan saya di channel Jerry Revol Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan uh, tes power dari senapan angin yaitu senapan angin sub fusion 2565 klasik Coklat chrome. Oke, uh, saya di sini akan menggunakan uh, botol kaleng botol kalian, kemudian dari jarak kurang lebih 15 meter ya sahabat bidular dan kali ini saya akan menggunakan mimis dari super doom dengan kaliber 4.5 mm oke langsung saja kita tes powernya dan check it out nah jadi ini ya sahabat bidular untuk senapan anginnya senapan angin ini memiliki laras dengan panjang sekitar 65 cm dan memiliki od tabung yaitu 25 mm. Oke, mari kita pompa sebanyak eh, tujuh kali yaitu pompa minimal untuk senapan Uklik. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 Oke, kunci. Nah, ini dia amunisi nya dari Super Doom dengan kaliber 4,5 mm. Akan saya tes eh, di satu kali percobaan apakah bisa menembus botol kaleng. 3 2 1 Nah itu tadi sahabat biller untuk tes uh, power dari senapan sub fusion 2565 klasik coklat chrome ya sahabat biller dan ternyata uh, satu kali satu kali tembakan pun udah dasar banget sahabat biller. Oke okay, uh, untuk sahabat biller yang di rumah yang ingin memiliki senapan angin ini bisa klik link di kolom deskripsi ya sahabat biller. Oke. Okay. Mungkin itu saja ulasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. dan jangan lupa untuk klik like, comment, share and subscribe channel Jaya Arrival Kediri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan salam peduler